Nah, ini yang datang dari Kalimantan, dia mistisnya, sini lebih kuat, dan yang dari selatan dia mengunjungi, dan juga ada yang masuk ke kebudian, tapi tidak apa-apa, semua itu aman dan bisa saya kendalikan. mbak, masuk mbak, masuk Dari Kalimantan berkunjung ke sebuah desa karang tengah ke tempat Bapak Amat Desari untuk melihat-lihat lukisan dan sekalian survei, sekaligus membuang rasa penasaran saya. Saya kesini membawa penasaran dan sekaligus mau bertanya tanya asal usul semua awal mulanya, kenapa. Aduh. Karena saya tahu selama ini Orang hanya bisa melukis Kalau ini kan mengukir Kan setahu saya juga tidak sembarangan orang Bisa mengukir Awal mula usulnya itu Seperti apa Pak? Ceritanya oh, Kalau asal mula ukir Itu pada awalnya itu Melalui petunjuk sholat Terus. Pas kita sholat hajat Itu didatangi. Orang tua, dicatanya orang tua dengan berbagai berbagai kejauhan, dengan dia bilang, tolong kayu ini dicatai, ya? kan? Padahal sekalinya kan tidak percaya, saya nggak ada jemasan ke tukang kayu, uh, entah apa. Padahal, tapi pada akhirnya itu melahirkan semua karya seperti ini. Nah, iya, asal mula. Makanya saya juga dari di sini Penasaran dengar cerita Teman-teman oh, iya. Karena saya tidak mau dengar katanya-katanya iya. Saya langsung terjun langsung ke sini Biar menghilangkan rasa penasaran saya lah. Iya. Seperti itu Ya semua ukiran saya. Nggak, nggak, nggak lukisan iya. Kayak hidup ya Kayak hidup Saya juga menter ya bapak yang penting di belakang itu ada yang mementing tidak apa apa semua yang kaya desa itu udah melalui jurus, tidak apa apa apa lagi mas saya mau nanya lagi pak yes. sebelum melakukan apa ukiran kayak gini biasanya melakukan ritual seperti apa Oh, kalau saya pasti ada ritual, kalau kita itu ritual secara Arab ya, kita pakai, kita jalani. Yang kedua, jika ritual secara Jawa ya, kita jalani. Nah, kayak dupa ini, kalau Jadi... dupa ini buat menyatukan, kita istilahnya tahu izin, buat izin itu aja. Makanya kan, makanya semua yang kaya dari saya itu kan gak melalui sekolah. atau apa ya. uh, makanya kan, kita nggak punya alat, hanya alat utamanya itu cuma ini pahat ya. benar-benar dikasih nah, petunjuk kelamin gitu nah itu makanya asal mulai mengulurkan karya seperti ini asal, -asal seperti itu walaupun dia enggak sekolah ya. ketika malam itu dikasih petunjuk soalnya sebelumnya nggak punya bakat mungkin atau melukis tiba-tiba ya iya tiba -tiba. kita misalkan seorang malam ini dikasih dalam petik kayak ini apa? ya ini aja itu pas enggak, enggak enggak enggak pas kita enggak enggak tidur yeah. pas kita sholat itu pas kita lagi yeah, tua. orang tua datang yeah. ngasri rumah saya suruh natain padahal sekilas tidak percaya karena saya enggak ada kala kayu uh, jadi uh, alat pun enggak punya satu satu pun punya alat ukir yeah. tapi melihat uh, Obeng itu cenderung ada bisikan bahwa alat itu bisa mengerjakan dan bisa menyelesaikan sesuatu hal yang tidak mungkin bisa jadi mungkin gitulah. Batin awal mulanya cuma ini aja. Yeah. Mulanya seperti ini. Ini lukisannya ukirannya tuh bagus banget seperti hidup. Ini kalau sebelum mengukir, kalau ada Jawa kita jalankan hal seperti itu Ini hanya suatu buat uh, apa ya, minta izin Iya. buat permisi ya, ya Buat permisi Masa. Oke ini jauh-jauh dari Kalimantan ke Desa Karang Tengah, Kenyapan Subah Kabupaten Batang ya. uh, Dia hanya penasaran dengan adanya suatu karya ukiran yang manual Tanpa mesin, bang ya? Tanpa mesin, iya oh, ini kita emang kedatangan tamu ya, dari Kalimantan ya jadi penasaran memang uh, seni, karya ukir dari Putra Daerah, Batang kecamatan Karang Tengah ya, kebuatan Batang juga, jadi kan jauh-jauh mbaknya itu ingin apa ya ingin menyaksian sendirilah bukan katanya-katanya, bukan kalau orang Batang pirang itu jari ini jari ini Memang kesini dan memang proses uh, Pembakaran dupa Dupanya itu juga nggak tahu kenapa Dia ya, milih di angka 9 Karena, ya. 9, tuh, okay. uh, karena 9 itu oke Karena 9 memang loki dan Angka paling banyak Oke okay, lanjut okay. apa 2 Nah, akhirnya dia acara ritual, uh, minta izin dengan wawancara malam ini Karena dia datang jauh-jauh dari Kalimantan ke Desa Karang Tengah, Kecapatan Subah, Kabupaten Batang Karena dia merasa penasaran dengan semua karya ini, uh, maka dia uh, izin sendiri, ritual sendiri mendukung. Ya, ini juga yang punya susun ini ikut hadir dan mengeja, ikut mendukung Mendukung enggak? Mendukung ini Pak, ini jauh, jauh dari Kalimantan yang hanya penasaran hmm. dengan karya semua ini jadi, ini Mbak, Kenyataan seperti ini, Mbak? Iya, nah. saya cuma dengar cerita teman, katanya-katanya, hmm. karena saya emang dari dulu nggak suka oh. Dari katanya, ya terjun sendiri di sini Emang sebelumnya juga saya emang senang, kayak misis-misis seperti ini tuh senang, senang. Cuma ini emang luar biasa hmm. Hmm. Saya sih sampai kebetulan sih. Masuk, bang? Mbak kan jauh-jauh dari Kalimantan iya. Datang ke tempat karya saya iya. Itu dan Kalau menurut Spiritual dari penglihatan Mbak itu Dengan semua karya Seperti ini Itu bagaimana menurut Menurut Mbak Ada yang kurang apa Gak. ada yang gimana? Ada yang kurang. Pokoknya ya, Tidak ada Oh Luar biasa, loh, kisahnya luar biasa. Hmm. Oke. Okay. Oh, Ada perubahan ya. cewek cantik-cantik malam-malam ini dari jauh-jauh dari Kalimantan ya, kunjung ke sini. Hanya dia ngebersa penasaran saja daripada katanya-katanya eh, dia melusur langsung dari Kalimantan mana, Mbak? Pontianak. Pontianak. Dari Pontianak. perbatasan Malaysia. Oh, dari Pontianak perbatasan Malaysia jauh-jauh datang ke sini. Dia transit di Batang, Mbak ya? Di Semarang. Oh, di Semarang, dan dia langsung meluncur ke lokasi, dan dia izin minta izin sendiri, dan tadi dia bakar dupa sendiri. Dia biar lebih paham, dan juga mungkin biarpun perempuan itu lebih menguasai dari dunia mistis. Terima kasih, Mbak. Saya ya, yang kasih. Terima kasih. Semoga karyanya itu meningkatlah. Ya, ya, ya. selain banyak yang ini semakin banyak tahu semakin banyak luas yang lebih yang lebih ini yang datang-datang dari Kalimantan dia mistisnya di sini lebih kuat dan yang dari selatan dia mengunjungi dan juga ada yang masuk ke tubuh dia tapi tidak apa-apa semua itu aman dan bisa saya kendalikan. Sudah hmm? Mbak masuk mobil Mbak Masuk mobil nah. mbak. <kuh> <kuh> nah, ya, ya. Nah, Yang mana Mbak nah. <kuh> nah. Nah. Itu dia eh, Yang masuk Langsung ke tubuh dia Itu Danyang dari Ratu Pantai Selatan Dia dan dia memanggil sendiri dan dia datang tengah sendiri dan dia langsung masuk ke tubuh dia tapi semua itu nggak ada apa-apa nggak -apa, ada apa-apa cuma ya dia cuma ingin meditasi secara langsung uh, dia jauh-jauh dan -jauh membuktikan biar dia puas gitu jadi enggak, karya yang lahir dari karang tengah itu karang tengah subah batang itu memang ada sesuatu mistis sendiri dan segala suatu itu Tidak ada efek samping dengan yang punya kayaknya cuma dia itu langsung komunikasi dengan Ratu Pantesan Pasti farah Uh, duduk saja, Pak, ikan ngundul, Pak cepat Cepat, cepat, cepat Cepat,